Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Program Kurban Petuli Sesama Tahun 2021 telah selesai kami selenggarakan Atas nama manajemen gerahaya tim dan Wafa Saya menyampaikan jasa kumulah khoir kepada seluruh Mekorib, Korporat, Intansi maupun komunitas yang telah mempercayakan amanah kurbannya melalui lembaga kami Alhamdulillah kami telah menunaikan kurban ini ke beberapa cabang wilayah Graha Yatim dan doafa di Indonesia. Semoga ibadah kurban ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan tebar kebaikan dapat terus diselenggarakan dalam program lainnya untuk kebahagiaan anak yatim dan du'afah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban Peduli sama Graha Yatim dan doafa telah dirasakan manfaatnya kepada 14.525 anak-anak yatim dan duafa serta masyarakat prasejahtera. Di masa sekarang yang penuh keterbatasan, kami tetap patuh dan taat akan peraturan protokol kesehatan demi kemaslahatan bersama. Tersebar di beberapa wilayah kota dan kabupaten di Indonesia diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Bekasi, Jakarta, Kuningan, Surabaya, dan Kalimantan Selatan. Jumlah hewan kurban yang diamanahkan adalah 341 ekor domba dan kambing, 40 ekor sapi, dengan total keseluruhan 381 ekor. Terima kasih untuk baik ke kesambi yang sudah bersenang kurban dari PR kami. Alhamdulillah amanah. Alhamdulillah alhamdulillah alamin. Morban ini bisa bermanfaat untuk Geraha Yatim Duwafa dan juga untuk masyarakat -nya. Ya, Saya Mulyono, Ketua rw 1 Karangai Shambi. Dalam hal ini mewakili dari pengurus dan warga rw 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Gerai atau Geraha Yatim Duwafa yang selama ini telah banyak membantu kepada warga kami ya baik dalam hal apapun Terima kasih eh, kepada graha Yatim, saya koordinator dari RW10 Pengutara atas nama Ibu Marda mengucapkan terima kasih banyak kepada eh, pihak KREI yang sudah banyak membantu kami, baik dari kalangan du'afa ataupun yatimnya. Terima kasih. Kami, segenap keluarga besar Graha Yatim dan du'afa, Mengucapkan khair kepada para mukarib yang telah menitipkan hewan kurban melalui kami Untuk dirasakan kebermanfaatannya oleh anak-anak yatim dan duafa Serta saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua Dan mempertemukan kembali dengan idul adha yang akan datang Amin